lakukan hal yang sama. Tahu hal yang sama enggak? Melakukan hal sama, kebiasaan yang sama tidak akan mungkin bisa mendapatkan sesuatu yang berbe berbeda, Dan Kita melakukan pekerjaan yang sama begitu terus mau dapat hasil yang berbeda enggak mungkin. Enggak mungkin mustahil kecuali kita melakukan hal yang lain. Melakukan hal yang berbeda. Bagaimana cara melakukan hal yang berbeda? Ya ikutin petunjuknya gimana? Kalau ngikutin petunjuk pasti bapak ibu melakukan hal yang berbeda dari yang selama ini dilakukan. Fokus dulu lah ke Allah. Ada kisah, banyak kisah Saya, uh, ketika di Bogor dulu ada seorang laki-laki datang ke tempat Pak Haji Dusanto di Bogor. Di uh, apa namanya? Di yayasan beliau punya banyak masalah. Masalahnya apa? Istrinya sudah minta cerai Sudah minta uh, Diurus, surat-suratnya diurus Karena apa? Ya karena ada masalah suaminya Punya utangnya banyak, utangnya sampai 11 miliar Aset-asetnya udah habis Terjual Aset-asetnya udah habis terjual, masih uh, Apa namanya Min 11 nggak tahu jalannya kemana, dan suatu ketika Beliau ini Ke Bogor ini bukan Nyari ilmunya enggak ngabur mentok disitu, situ singgahlah di masjid setelah itu yaudah sekalian aja ikut pengajiannya ini pak aji dosa mentok gitu kan dan dia datang ke sana diberi nasehat ya udah biar mau uh, apa namanya istri minta ini orang lagi gini kamu mau dicari gini biarin kamu bisa pikirin itu hilangkan itu semua kamu fokus aja dengan yang bisa menolong kamu siapa Allah tapi kan bapak ibu ngayelnya setengah mati masih ngurusin yang urusan yang enggak ini itu fokus kalau terus tapi nanti di rumah ini gimana nanti ini gimana gimana ya udah kalau kamu nanti nanti salah kalau masih ada bahasa nanti masih ada nanti tapi nanti tapi Udah boong itu imannya boong dah itu aja kenapa saya udah berkali-kali udah bukan satu dua orang ribuan itu boong imannya Ya tapi misalnya kalau saya nggak ini gimana ya udah, udah kamu nggak percaya dan orang yang seperti ini nggak akan dapat ke ajaiban karena sesungguhnya hatinya mendustakan walaupun mulutnya aku percaya Ustadz aku ya, ustad tak percaya ustad tapi nggak menekin tandanya bohong, bo ibu bapak apa yang terjadi dengan laki-laki ini yang dilakukan begitu melihat yang lainnya banyak jamaah kamu ngapain di sini banyak tanya Tadinya banyak tanya Setelah udah langsung pentok Kamu gak usah kesini Kata beliau Kata si e, Pak Haji Bisa sini, Jangan motor-motorin tempat ini Dengan pikiran kamu Dengan ego kamu Dengan nafsu kamu Pulang Kalau kamu masih mengandalkan diri kamu Yang merasa sok hebat Buktinya sekarang sini, Nangis-nangis Punya masalah gak selesai-selesai Lalu dia bertobat Ingat bapak bu Lalu dia bertobat Maupun iya saya jadi lakukan ini, iya mandi sana, jepur kolam, iya ini, iya, sana, iya gak ada kata, ah, ah sekali gak karena udah, tep, udah mentok udah dikasih penjelasan bahwasannya kamu, itu misalnya kalau kamu, cuma Allah selain, Allah gak ada setelah mandi, ganti baju karena bajunya udah kusut, udah berapa hari gak gak mandi dia karena ngabur sana sini, ngabur sana sini dikejar-kejar orang bukan ini lagi ya, karena punya utang itu mojok di ini apa pojokan mejen ngelatin apa yang lainnya sholat dia udah gak gue push lagi apa yang dilakukan bapak ibu tobat sholawat mohon ampun sholawat mohon ampun sholawat mohon ampun sholawat karena memang udah gak ada apa-apa lagi sholawatnya sungguh-sungguh untuk rasulullah bukan untuk saya pengen sholat karena pengen lunas ini enggak bertobat karena itu semua terjadi karena kamu sendiri dosa kamu sendiri kalau kamu gak datang kepada Allah kalau belum berdoa sama kamu, habis kamu katanya kan Dia mau ngubungin sana, mau minta maaf, sona sini, sona sini Belum ada kesempatan Jadi cuma nangis di situ Nangisnya nangis bener, bukan nangis-nangisan Nangisnya nangis bener Sampai seperti orang gak sadar kenapa Karena memang lost, tau lost gak? Alfa, alpha. Alpha, kotanya Alfa Intinya fokus ke Allah Itu yang namanya kusuk Di hari kedua, hari ketiga Ingat, 11 miliar bisa lunas dalam waktu Gak lebih dari 3 hari Kenapa? Yakin Tata apa yang diomongin gurunya Itu belum berguru itu Bapak Ibu Belum berguru Datang tak solusi Kalau saya eh, Dengan Pak Haji Iya, iya, iya Bener-bener Langsung dilakukan Enggak ada kata ah lagi Di hari yang ke Belum hari yang ketiga Malam ketiga Harinya kan masih hari Itu masih malam itu ada orang datang lagi ke tempat beliau, tentang bisa apa dia punya Pertamina, punya banyak properti. Lalu ngobrol lah, itu siapa, Pak Haji? Oh itu punya masalah nih, begini, dijelas sama Pak Haji, masalah-masalah dia. Dia baru hebat berarti, tapi sekarang masih dapat masalah, gimana kalau saya ini, bantu dia, Pak Haji, untuk tanya ke siapa, ajaklah. Dia ajak ngobrol, ngobrol makan dulu dua hari nggak makan, gak pengen makan kata dia, nggak ada rasa nafsu makan, karena pengennya nangis obat, itu yang namanya sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Nggak mungkin Allah sia-siain, nggak mungkin Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu masih, ameng saya nggak tahu energi Bapak Ibu yang dipancarkan tahu, tahu. Tahu ibu sungguh-sungguhnya polpolan apa enggak apa masih lalai pikirannya masih lalai perhatiannya masih lalai. Saya ngerti karena energi itu terhubung. terhubung. Di alam grup itu terhubung seperti ini. Eh ibu ya ini lagi pakai hijab botel lagi anggur-anggur dikit tuh gitu. fokus. Ibu Asmawati lagi fokus juga tuh. Iya, ibu Eka Fisika masih fokus nah. Tahu kenapa kita udah terhubung gini? Di alam di dunia apa maya ya, dunia maya ya namanya ya ya kan kalau, ini kan dunia maya kalau uh, realitanya dunia, di alam dunia realita kalau alam lu, ya alam lu gitu lalu, di sini lah sama Pak Haji ngobrol bertiga, enam mata, bukan empat mata kalau empat mata kan berdua, ngobrol coba gimana ini ya yaudah nanti uh, urusan kamu saya nyelesaikan biar, apa namanya, asisten saya yang kamu nah, ke saya kami ikut aja ke Kalimantan. Maksudnya itu ada Pertamina, ada nanti kamu urus sana. No, ini no, pokoknya bisnis begitu. Itu Bapak Ibu, istrinya yang minta cerai, nggak aja nggak jadi yang tadinya apa namanya uh, yang nagi-nagi ini yang oh, rumahnya yang pokoknya yang luar biasa itu udah udah titik nadir. Itu diberesin sama Allah dengan ajaib tanpa dia turun tangan coba bapak Allah yang turun tangan langsung Allah utus makhluk Allah yang menyelesaikan coba nanti biar tangan kanan saya aja yang apa asisten saya yang ngurusin nah bapak ikut saya langsung dibeliin baju dibeliin sepatu dibeliin yang namanya orang kaya berangkat ke Kalimantan, jual Pertamina Di sana laku, yang satu laku 150 miliar, yang laku. wah banyak banget bisnisnya, sampai sekarang Melecet lagi, kalau ketemu ketawa Ketawa, kita monggul, inget nggak Inget gak, pojokat, paling gitu Kita mengisahkan, enak Kamu aja dulu di sono, kamu aja di sana, paling gitu Enak, aja dulu, nah, begitu loh Jadi, itu kisah-kisah yang eh, Apa namanya, aja Saya pun punya kawan namanya Dani Sampai sekarang nggak ada perubahan Enggak ada perubahan, kenapa? Karena udah pernah datang, udah pernah uh, ikut base camp, ikut seminar. Ah, banyak dari tahun 2017 ya. Karena dia merasa sok pinter, merasa sok ini enggak pernah yang namanya langsung diiringi, tapi mencari-cari buktinya mana ini, yang mana ini, yang mana ini, yang mana gitu. Sampai sekarang tetap jadi pekerja keras, tetap jadi pekerja keras paham di sini, pahamnya di sini, kajian datang, nah, ya kita sungguh-sungguh bapak ibu, oke, okay, ada kisah yang 500 dinar, itu lunas dalam waktu, cuman ya nggak sampai semalam lah, orang apa, udah titik nadir mau dipenjarakan, tapi mereka sungguh-sungguh suami istri ini sungguh-sungguh, yuk kita sholat aja bi, Habiskan waktu ini untuk sholawat malam ini, sungguh-sungguh bi gitu, nangis nangis, akhirnya mimpi ketemu Rasulullah dan lagi-lagi Yang menyelesaikan Allah Dengan apa? Dengan cara Allah utus Hamba-hambanya Dan Allah utus Itu sultan ataupun raja Yang untuk memberi dia semak Jadi kayak hanya semalam Bapak Ibu Rasulullah langsung datang melalui Mimpi Kenapa Rasulullah sampai mau datang? Karena dia Hatinya Kolbunya Imannya Benar Paham? Adin, imannya benar kolbunya benar ucapannya benar pikirannya benar imannya be benar sehingga Rasulullah mau datang mau datang dan nanti kamu temuin Raja bilang suruh saya minta sama dia, duitnya, ya Rasulullah bagaimana tandanya orang saya kan nggak kenal sama raja apa raja itu percaya dengan saya Bahwa nama saya katakan pada itu raja setiap malam raja itu mau tidur pasti solawat seribu kali dan semalam solawatnya belum genap seribu solawat itu ditutup oleh kamu solawat malam ini bilang karena amalan solawat itu nggak ada yang tahu yang tahu cuman ah aku kata Rasulullah dan allah seneng ini apa Uh, si hamba Allah ini ya punya utang punya masalah ini sampaikan salamku untuk raja ya raja dikasih salam dari rasul ya langsung nangis-nangis, benar jangan, kan cuma duit segitu. itu uh, 500 dinar lebih dari itu pun saya kasih, akhirnya diberilah oleh raja itu, 500 dinar ini untuk bayar utangmu dan 200 2.500 dinar Untukmu, keluargamu Karena kamu, dengan kamu, aku senang Aku bisa langsung dapat salam dari Baginda Nabi Muhammad Ya senang raja Lalu siang orang yang punya apa yang utangin ini Mimpi juga, akhirnya diikhlaskan Dikasih 2.500 dinar lagi Hakimnya mimpi juga Itu kan bisa nyata, sudah saya kasih di audionya Hanya semalam Kenapa Rasulullah datang Kenapa Allah ridho Kenapa Allah mau nolong? Karena Allah dan Rasulullah sudah ridok Sudah ridok Pertanyaannya Ibu Bapak Bukan seberapa banyak amalannya ya Ingat Bukan seberapa banyak amalannya Tapi bagaimana caranya Supaya Allah dan Rasulullah ridho dengan kita Yang perlu dibenerin Pin-pinnya ya? Pin-pinnya Ibu, Bapak, nomor HP-nya, nomor HP saya udah benar, nomor HP-nya udah benar. Lalu, WA-nya udah ada, HP-nya udah ada, tapi nggak ada pulsa, nggak ada kota, bisa nggak menghubungi? Udah bisa, nggak bisa ya? ya? Iya, itu sama aja seperti ibu, jasadnya masih ada. Rohaninya masih ada pikirannya masih ada mulutnya semuanya masih ada tetapi nih mulutnya dengan otaknya dengan hatinya saling bertengkar nggak yakin nggak percaya maka hasilnya apa? Hmm. No. No. Lalu dengan firman Allah ataupun yang saya sampaikan nggak langsung diiyakan, nggak langsung dipraktekkan dengan sungguh-sungguh, nggak -sungguh, diyakini, ya sama aja nggak dapat apa-apa. Yakin kunci nggih. Yakin lakone bener-bener, ya judulan, enggak dolanan, ya malah orang oleh apa-apa lah mana? Ngomong apa coba? Nggak nggak ngerti Pak Oh, orang banget sih Tapi itu kalau Pak Duri, kalau orang yang ngapa Kita tahu orang, orang Jawa enggak, enggak, enggak. <laughs> Intinya Intinya begini loh Bapak Ibu Apapun yang harus kita lakukan Apapun itu di bidang apapun Kalau nggak ada keyakinan Nggak disiplin Nggak sungguh-sungguh Nggak akan ada ha? Hasilnya ya. Hasil, Apapun itu Ibu mau nyuci baju aja kalau Nyuci baju nih yang kalian simpel nih Ataupun nyuci piring lah uh, Ini saya nih saya sendiri pernah Saya ngalamin Apa Jadi pada saat masih uh, Rumah ini uh, apa ny Namanya nyuci piring itu kan Ngambek-ngambekan Ini ngambek-ngambekan nih pernah nih Pernah ya pernah nyuci piring Lo kamu nyuci Nah saya nyuci Nyu Nyuci itu enggak sungguh-sungguh, enggak sih, karena ada hawa marah melakukan itu Hasilnya apa? Ada dua yang pecah piring dan apa namanya? Gelas Gelas <tuk> Iya pecah, <tuk> jatuh Waduh <tuk> oh, aduh jatuh kan orang-orang, nah gitu jatuh Nyuci baju juga ya sama, Pernah. Ketika anak masih kecil, masih ngantuk, masih Oh capek gitu kan habis keluar dari mana, uh, terus nyuci Pokok ininya Nisa waktu itu kan nyuci yang nyuci kan laki gitu. Memang saya seneng kalau ini nyuci. Itu enggak sungguh-sungguh masih aja bekas-bekas apa Karena masih ngantuk. Itu enggak sungguh-sungguh loh bapak ibu. Dilakukan tapi nggak sungguh-sungguh. Nggak penuh keikhlasan gitu. Itu masih ada apa? Abi Masa ini ada ininya. Iya ya kok masih ada. Ini apa kuning kuning gitu ya. Itu masih ada. Bener itu. Kalau nggak sungguh-sungguh apapun loh. Apalagi kalau bikin anak, nggak sungguh-sungguh sambil marah Aduh, hasilnya anaknya nanti jadi anak itu loh Coba aja, bisa nggak? Nggak bisa Nggak bisa, sungguh-sungguh ya nggak bisa lah ya. Betul nggak? <gih> Betul Iya yeah. yeah. Sungguh-sungguh, geng Orang suruh, enak-enak kok -enak, Kuantum kan udah jelas Siapa yang belum jelas eee, dunia kuantum? Coba Siapa yang belum jelas? Tanyalah Lihat kalau sampai Saya melihat kok enggak ada yang testimoni ya pagi ini Sampai jam 8 enggak ada testimoni ah, Eh enggak, enggak jam 8 Jam 7 berapa itu Saya langsung ketiduran Ketiduran bangun-bangun Iya -bangun, ya, ketiduran mantuk bener semalam Apa, nemenin jamaah lainnya ada jam juga sampai jam 12 di apa, di grup miliarder eh ada jamaah siapa itu ibu siapa yang ada di grup ACS apa mana tanpa izin nggak mau buka uh, videonya nggak mau buka suaranya totok masuk jananya kepada jamaah siapa itu cari tahu katanya namanya ibu Eni ibu Eni siapa? kenapa kenapa nggak izin kenapa nggak ini dari mana dia kenapa bisa masuk ke grup apa meleder kan gak ada izin airnya keluar terus gak WA juga, nah kalau itu sebagian dari murid yang di sini saya keluarkan langsung, kalau gak hubungi saya, karena itu gak ada adab, itu mencuri namanya gak ada adab, mencuri dan tanpa I, izin kalau ada nanti ketemu seorangnya langsung saya keluarkan, kalau gak minta maaf gak minta ridonya saya gak ridho ya enggak lah orang bukan di bagiannya sendiri kok totok masuk, totok masuk dan nggak uh, dibuka, saya tanya ini siapa ini, ini siapa nggak dibuka-buka ini siapa ini, ya, ini mana ini, nggak dibuka, nggak ja jawab, berarti apa itu namanya? nyelonong. Nah, kita menguping ya melihat mendengar pembicaraan orang lain, ya menguping itu namanya tuk pakai Busi panas Itu hukumnya Bahkan lebih dari itu Bukan termasuk umat nabi Melihat yang bukan hak kita Dilihatin Oh ini ini, ini mencuri cerita. Nah itu bukan hak Nah itu ciri-ciri -cir orang yang ini Paham ya Ciri-ciri -cir orang yang itu langgan. Jangan sekali kali Kalau bukan hak kita Bukan ranah kita Jangan sekali kali Kecuali dapat izin Ataupun Ya kalau gak dapat izin Ya mencuri ya Nanti ya, tahun ya. Itu, kalau dia nggak hubungin saya, nggak minta maaf, nggak ini, kalau sama admin, sama ini, admin nggak ada hak. Tapi kalau nggak hubungin saya, nggak minta maaf, nggak minta langsung ketemu, saya keluarkan, dan nggak, saya anggap lagi. Ya, benar kan? Karena saya nggak mau punya apa, jamaah yang begitu, tujuan kita kan pengen jadi keluarga, saudara, ya. Ya, Bu, ya betul. kalau ya, ya. kita dapat ridha Allah enggak? Yang enggak akan dapat ridha Allah, gimana mau dapat ridha Allah? Orang dia aja melakukan sesuatu yang e, mendatangkan murka Allah, begitu? Ya, jadi kalau kita mau mendapat ridha Allah, ya melakukan sesuatu yang mendatangkan ridha Allah. Halo, tapi kalau melakukan sesuatu yang mendatangkan murka Allah, ya mana mungkin mendapat ridha Allah? Iya, iya lah, ya, ya. ya gitu Hmm, jadi itu ya Bu ya Intinya Fokus Fokus lah fokus. Supaya pada dapat keajaiban Karena saya diajarkan fokus itu Dari fokus itu kita akan kusuk Dari fokus itu kita akan kusuk Dan dari kusuk itu kita akan mendapatkan hasil Hasil apa Apapun lah Contoh Ini maaf nih Maksudnya ke arah sini Ibu Ibu ketika menikah Ya kan Semua harus belajar Betul Ibu dan suami Kita setelah menikah Pernah nggak ada pelajaran seperti itu Hubungan suami istri Nggak ada kan? Nggak ada. ada Kenapa gak ada? Kenapa gak ada? Karena itu otomatis pasti bi bisa Pasti ngerti Selain itu Pasti belajar Apapun itu Pasti kita harus belajar supaya kita bisa memahami hal itu dan bisa melakukan, ya supaya kita bisa memahami hal itu dan melakukan apapun itu pekerjaan apapun pasti belajar ada gurunya. Tetapi kenapa ketika kita untuk hubungan suami istri itu tanpa belajar tanpa ada guru guru kenapa coba? Kalau ada guru ya eh, repot nanti suaminya marah-marah ataupun yang apa namanya istrinya pasti marah, -marah. kalau ada guru. Karena memang itu nggak ada Itu otomatis langsung langsung pahamkan dan langsung bisa kan. Tetapi di situ juga Tetap ada yang namanya fo Fokus Percaya nggak? Percaya Aini, Kalau nggak fokus nggak bisa, bisa masuk <tuh> <tuh> Betul? Betul Iya itu betul aja Ibu Feni Maes Oke <tuh> mantep Ibu Feni Bandung betul-betul aja Iya Ustadz kalau nggak fokus nggak masuk Ustadz nggak bisa nggak jadi A ah. Itu kita aja fokus bapak, fokus Jadi kalau untuk hal yang 1M, 1M, 1M, 1M Gak fokus, gak sungguh-sungguh, gak akan Halo Halo Oh iya saya lupa pakai masker dulu ya Nanti soalnya banyak yang screenshot Nanti pasti lagi mangap, Saya lagi gini di foto, di screenshot Yang agak bagusan dikit gaya kalau nye screenshot manggap tega benar lu. masa masih mangap masih masih begitu di screenshot ya hasilnya ternyata ya allah tega benar ini jamaah ini terburuk ya terbangkan kok Pak Ustaz ah kenapa loh Ya, masuk gini naraf nih jangan gitu deh Pak Kodirin itu kalau lagi makin lagi di report tadi screenshot Ya Bu, ya fokuslah Yakinlah fokuslah yakin, Yakinlah Udah korbankan untuk Allah apa sih? Iya ya, kita ya. bisa nyata, wajib, wajib, wajib, Oke, oke, oke, oke, Sekarang Tanya Jawab Tanya oke, oke, oke, tanya oke, kalau gak boleh gimana toh masa gak boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz kemarin boleh. Boleh. Boleh. kan saya puasa, ya Pak Ustaz dari puasa hmm. dari Hen Penin pas itu Mas ke Selawak kan 3 hari gak tidur saya ke Solawak, terus tiba-tiba pas menjelang tahajud wikir udah selesai itu sama tahajud sholat syukur saya tuh ke tiduran lalu saya oh. mimpi beli mimpi itu saya tuh dibawa ke istana tapi di depan di, di di tapi banyak pohon buah-buahan saya tadi disuruh metik coba kamu mau metik yang mana pilih kata saya aku mah enggak mau di dalam minta itu saya mah tidak mau banyak-banyak cukup empat aja saya, sama saya tadi petik tiap ya, pohon buah itu berbentuknya mah kayak jambu air ya tapi gede-gede sok coba kamu ini petik ya buah ini ya saya mah enggak mau banyak banyak, saya ngambil ambil empat nah, yang, yang dipetik sama saya teh cuma empat tapi pas saya metik satu, ikut semua jatuh. Saya metik satu, ikut semua jatuh. Saya ikut teman-teman. jadi maksudnya apa gitu? Pak Ustaz, saya tambah ngerti. Saya tadi mau oh. ngambil buah itu. Satu udah ngambil buah itu, saya bangun. Tapi di situ kan kayak saya teh dibawa ke istana gitu. Tapi di depan itu belum masuk ke istana. Kamu petik dulu ini buah-buahan yang disediakan. sop sebenarnya di pasti pengen buah apa. Tapi saya kan mengambilnya si, dari tak. apa? Ya, Bu. Ya, Pak Ustaz. Istannya terbuat dari apa? tahu, Tanya. Kalau istananya megah, banget, semuanya tuh warnanya putih. Cuma di situ tuh ada penjaganya empat orang. Saya disuruh matik. E, ya disuruh empat orang yang nggak tahu siapa. Saya nggak kenal. Cuma saya disuruh metik aja buah itu. Kita ngambilnya empat dan nggak mau banyak banyak. Cuma nah, itu udah. Cuma saya keburu banget. Saya langsung takut tak, kurang lagi. Ini komentar kita gini Saya takut. Yaudah. Itu, Yaudah itu itu mimpi dilanjut lagi nanti sehari dua hari akan mimpi lagi baru di situ lebih jelas. Kalau mimpi mimpi sekali itu itu belum bisa menjadikan apa belum bisa tafsirkan kan jelas ataupun di tafsir itu kita hanya bisa ditafsir belum bisa ditakwil itu mimpi sampean masih bisa ditafsir belum di, bisa ditakwil makanya nanti akan ada mimpi yang kedua atau ketiga Bang. nah kalau di situ ada siapa ini siapa yang apa eh, karena istana di surga itu yang gak seperti itu dan menjaga menjaga di surga itu gak seperti itu gitu jadi ada nggak orang yang bisa mimpi ke surga ada banyak banyak ada nggak orang yang bisa mimpi ke neraka ada banyak banyak begitu saya dulu pernah, tapi saya belum ke kak Kayaknya di Padang Mas, apa mana Dari situlah saya langsung takut nggak berani neko-neko lagi Saya pernah bermimpi, Ibu Tahun 2015, apa 2013, waktu saya lupa Ya kayaknya 2014 15 itu Ketika saya mau collab, bener itu Ketika saya mau collab, itu Collab yang, uh, apa Nol-nolan itu Itu saya mimpi Mimpi itu di suatu tempat tempat yang luas, gedung-gedung yang tinggi itu tapi seperti zaman dulu dan itu semua orang yang ada di situ nggak bisa nolong saya. saya dikejar-kejar sama makhluk yang saya nggak pernah kenal, nggak pernah ngerti dan serem banget pakai seperti apa namanya gantung uh, apa senjata yang gitu. pokoknya kalau saya eh, kena pasti mati nah, gitu, gitu. dan ada nggak ada beberapa makhluk yang memang ngerti gitu, punnya lari ke sana nggak ada yang nolong karena sampai bangun mimpi itu yang nafasnya kering-kering jagung mungkin lah pada saat itu saya bingung, sana nggak ada sana gak ada bahkan ada makhluk yang Ih, jelek banget gitu mau menghabisi saya dan tiba-tiba ada laki-laki yang tua tahan dulu jangan jangan apa apapakan dia lalu saya nanya saya nanya sama si laki-laki ini bapak siapa? kakek siapa? kakek ini emang mau kamu cuma, aku nggak bisa nolong kamu karena aku lemah itu yang ngejer ngejer kamu itu dosa dosamu uh, kaget saya kan dosa dosamu pahami ini bener bener pahami karena dulu ada ulama katanya naksiat pemabuk ya maksiat pemabuk ketika dia airnya jadi ulama karena mimpi seperti ini juga dikejer kejer ular nggak ada yang nolong yang nolong anaknya dia sudah meninggal karena dia sayang sama anaknya dan banyak ulama ulama jadi ulama gara ada mimpi seperti itu saya ini, ini, kalau ini benar gimana gak dia bisa nolong dan aku ah, dulu, dulu saya mau mobil dulu sama dia jadi bisa gak nolong saya pakai gitu kan gak bisa, mana sih nggak mungkin bisa melawan dia ini. karena iya, dia, dia enak itu dosa-dosamu kakek, amalmu yang cuma seupit amal apa coba itu itu yang saya ingat kata dia, ini sedekahmu yang kamu hanya pada saat itu kamu naik motor Ada ibu-ibu perusahaan Kamu. Pun, yang Cuman itu Yang lainnya Jadi yang saya gaji nah, itu nah, Ternyata saya masuk Sombongan sedikit Ketika saya memberi Kepada saudara Kepada tetangga Kepada yang Makanya saya gak mau lagi Kalau dekat Dengan yang Ih dekat deket ini Saya langsung ke Yang ini, Supaya gak jadi sumpah Itu yang saya ber ikhlas Ibu mau kemana? tempat perjalanan ibu mau kemana? Mau ke ini? Jadi, gue gak adil, loh. Demi sejenis, udah alat erat balik, loh. arah balik terus, ada balik, ada balik. Terus, mampir dulu. Perang kulingan, kalau hujan, makan gorengan. Kalau nggak salah, waktu itu. Ada sedikit, cuman masih. Itu cuma amal yang, yang di apa? Ini amal sedekah gitu. Oh, kok bisa begini ya? Terus, gue dari jam mikir, oh, langsung lah diuji dengan ujian yang dasar saya gak meninggalkan Allah, saya lebih baik Allah dan Rasul daripada keluarga gitu. Jadi, intinya gak pernah mengalami proses seperti itu Mimpi yang seperti itu, maknanya apa? Ya, maknanya enggak lain, enggak bukan kita suruh tobat kepada Allah, suruh melakukan Kalau gak nanti gak makan seperti ini, benar-benar Dan di padang masa seperti itu Kira-kira seperti itu Udah parah orang sebanyak itu enggak bisa nolong Cuma lari sana, lari sini, lari sana, lari sini lari, Ini, lari, saya, saya minta tolong orang Eh, tolong saya, tolong saya itu enggak enggak enggak enggak menghindar semua takut semua enggak ada yang kata si yang cerdas percuma kamu teriak di sini enggak ada yang bisa menolong kamu dari semua orang juga pun sibuk dengan urusan dirinya sendiri dan mereka lihatlah suami istri yang saling berantem bu suami istri itu benar saya pernah melihat melihat langsung bukan bukan di hadis bukan di hadisnya kan memang ada riwayatnya itu berantem cakar cakaran nyalah-nyalahin anaknya untuk suami, orang tuanya Oh enggak, enggak, enggak, orang pernah ngetuk gini ya apa nggak sampai sekarang teringat benar, jelas benar Jadi, saya berani mengatakan bohong kalau suami istri bisa saling tolong-menolong Kalau nggak sama-sama beri, beriman Contoh, barang suami ibu aja saling gotok gotokan dengan ibu, bukan? Saling nggak ke bukan. Nah di situ, itu lihat aja nanti, ketika di alam kubur, saling angkat tangan. Di Padang Mansar nanti, ketika dihisap, wah, udahlah. Seperti apa, juga, uh, lapangan yang luas, orang saling berantem-berantem, saling yang maaf. Ini bener. Jadi dikumpulkan ada yang sekelompok, ada sekelompok orang-orang yang maaf bukan bukan pakai baju lagi tapi mukanya sudah seperti itu dan bimbangnya seperti itu dan dia mem mempermalukan diri sendiri matanya itu cuma ke atas dan itu saya di dalam mimpi seperti itu nggak ada pakai baju nggak ada pakai ini itu ini dan ada juga yang mulia banget yang pakai pakaian gua oh, bagus-bagus bener ya allah pakaiannya bagus mata bagus itu seperti kayak yang ini kan setelah itu udah ini nggak apa-apa Tak kasih waktu, kata si ini Tak kasih kesempatan lagi, kata yang mencur saya itu Jadi saya Allah, Kamu selamat, tapi jangan Ini lagi ya, perbaiki dirimu Nah disitu takutnya udah jelas Takutnya kita suruh memperbaiki diri kita Menjauhi maksiat, akhirnya sampai sekarang ini gitu loh Bapak Ibu Itu tahun 2014 oh wow, Rasanya seperti, wah wow, ngeri Benar kalau ingat itu udah Kalau ingat itu udah lah Karena pas ingat ya Sekarang kamu kembali lagi Kata sih kakek itu, saya nggak tahu siapa namanya sampai sekarang. Kata si Amal itu, kamu jangan sia-siakan. Karena kamu di sini kan udah jelas kan nggak ada yang bisa lagi. Ya, ya, bahkan keluarga kamu mana? nggak ada keluarga yang datang sama sekali. Malah katakan. Nah ternyata bapak ibu, ini ketika kita mati nanti mati rug dicabut, kita dimandikan, kita dikafani. Itu kita bisa melihat, gak bisa. kita itu masih lari. Sono sini, sono sini. Eh, ngomong bapak ibu ini bisa tolong gak bapak ibu? Ya, suaminya bang, bang, bang, pak, pak, pak. Aku tolong, kenapa aku di, di- ditelanjangin gitu? Dibukain bajunya itu istrinya yang meninggal, misalnya. Kok dibukain bajunya? Suaminya aja dibiarkan, keluarganya membiarkan ibu bajunya dibukain, telanjangin lalu dimandi, dimandi, bantul, Dibuang. Terus dimasukkan ke dibuang, dibuang, dibuang kemana? Di tanah, dikubur, dibuang. Apakah suami keluarga itu bisa mencegah enggak? Karena itu memang wajib harus dilakukan itu betul. Betul. betul, kan? betul. Wajib dilakukan itu. Misalnya nih, ibu Yeni yang digituin ya? Ibu Yeni. Ah, ibu Yeni udah meninggal. Langsung bajunya dibuka oleh orang lain betul. Betul. Jadi, ibu Yeni ngapain? Ya, ya, Ibu jangan, jangan, bisa ya, Gak bisa, gak bisa, <tuk> gak bisa. suaminya, iya jangan kamu, itu orang istri saya gini Gak hmm, bisa, ya, paling, bentar lagi dan saya mau nyari istri lagi, <tuk> itu suaminya hmm? Bukan nangis, nangisnya cuma ngajar, kenapa Pak? Alhamdulillah, nah, meninggal istri saya yang cerewet, nanti saya mau nikah lagi Sampai Paling gitu, ya, betul Ya betul <tuk> Nih, nah, terus habis itu, <tuk> di buka bajunya, di mandi, nikah, ada yang bisa, eh, oh, jangan jangan begini enggak? Ini ya, aku malu kelihatan tuh, gini enggak bisa, gak bisa. Mayatnya jelasnya ada Tinggal pasrah, mau dikitin, mau begini mau digini-in, pas. pasrah. Gini. Betul, mau diikat, mau dikasih kapas, mau dikasih apa lagi yaudah masalah, habis itu di mana? ini gotong, tar di mana pembura? Jadilah sebujur bang, bang. A -a -a. apa temannya? suami? mana? jadi temannya apa? amalnya soleh. sekarang punya amal apa? sekarang punya apa lah apakah rumah itu dibawa dimaksud? Motornya dibawa, baju-bajunya baju, itu dibawa, enggak Enggak kan, enggak Kayak gitu, seru-seru ka pelit tahu, Suka pelit, jangan nih Udah, ini kan aku masih sayang maininnya ininya, cincinnya Aku masih yang sama bajunya, aku saya masih ini gitu Sama adunya masih sayang Eh, hey, gak, dipaksa Eh, hey, banyak loh, apa uh, Aduh, kisah yang kemarin aja belum lama ini Yang di mana? Yang bola, bola, bola, bola kejuruan tuh di kejuruan itu berapa ratus orang tuh gak sangat-sangka tuh, gak disangka-sangka. bahwa mau, kan, datang jelang, gak sangat-sangka. Langsung tuh, apakah ada salahnya? Yang tua-tua aja, yang mati 100 kian orang, yang tua-tua aja, hmm. Ada anak kecil, ada anak gadis, ada anak bujang Yang tua enggak mati Kenapa enggak nonton? <tuk> Yang mati itu Mati terus Yang masih punya anak kecil Enggak peduli udah tabut nyawanya Gitu kan? iya eh, Punya anak kecil, punya suami, punya istri, punya ini Enggak peduli Enggak peduli Ketika maut itu udah menjelang mati, mau ini punya kamu, kayak mau ini urusan dunia masih banyak, kayak mati, ini belum selesai, ini belum selesai, ini belum selesai, gak peduli kapokmu di mana, kan gitu? Nyesel gak ya? Nyesel lah, itu yang kalau ini, oh ya Allah, Pak, eh itu aku sebentar aja, aku pengen nyelesain ini, nyelesain ini, nyelesaikan ini, gak peduli, gak pada gitu. Nah sekarang mumpung masih ada kesempatan Jangan sia siakan kesempatan itu Ya? Entam ya? Tak Sungguh-sungguh lah Berkorban lah Lebih mantep lagi Iya pak Wittad Aku kan kemarin udah sedekah oh, oh. Terus kalau aku mau ini lagi sedekah-lagi enggak? Ya sedekah setiap hari 1 miliar 1 miliar yang malah bagus kok Orang untuk kita sendiri Iya pak, diri nunjuk tangan Tapi micnya gak dihidupin Percuma, kagak ada suaranya Mau ngomong aja kok tujuh tangan doang Tapi micnya gak dihidupin Ya, gak ada suara Ini pak Ya semua saudara-saudara kita sih tetaplah mengharapkan Uh, Kehajiban ya Kalau saya berpikir itu juga saya akan Selama tiga hari ini Saya itu merasakan kayak gini pak Merasakan bahwa Saya ibadah itu senang dzikir itu senang ya. Terus selama tiga hari ini Semalam itu powerful Senang itu betul-betul datang pak Nah, jadi gini nah, nah, coba Allah, kalau sudah mencintai hambanya Ridho dengan hambanya Yang Allah beri itu Bukan harta dulu Tapi ya. apa? Ketenangan tenangan, Kebahagiaan Keyakinan Imannya ditambah Supaya apa? Ketika diberi itu sudah sih Siap Siap, nah tandanya siapnya itu apa? Yakin Nih, tandanya akan datang nih Satu, kita udah yakinnya mentok Ya, tenangnya mentok Bahagianya mentok us gak ada, nggak bisa diukur dengan Banyaknya ini, ini, ini, enggak Karena kebahagiaan itu Dari al Allah Allah Dengan cara ketenangan Ketika udah mentok semua, iya Allah enaknya Nah, itulah namanya energinya tinggi kita Langsung naik pol Energinya pol Pol, polumen itu kalau polumen itu udah dipolin gitu Pasti ya, kalau pol kamu udah pol Udah paling mentok, Udah Kalau dengan musik udah Uang satu mi, uang satu mi Uang nah, itu udah gobet-gobetnya udah mentok gitu Nah, kalau udah mentok itu Udah mentok itu Itu tandanya sinyangnya udah mentok Dan akan mendapatkan Gunvaya Hmm, enggak tanya kalau masih Galau, gunda, gulana, sholat kok Aku sholatnya seperti Pak Odin dulu Ustaz aku, sholatnya malah tambah Gini ya, gelisah gini Tandanya itu setannya sedang menggoda tak hitung kita, tak jangan percaya kamu, jangan nyakin udah itu setannya sedang menggoda itu setan dasimnya nanti coba istrinya meh meh meh meh meh mh dari ujung barat sampai ujung barat dari jad sampai jad, jad sampai jad pulang lagi itu istrinya orang kalau gak kerja mana mana mana mana mana kayak gitu dia selesai ah udah gitu terus nanti kalau itu dah hilang istrinya udah capek, udah capek do ya udah capek kenapa iya bapak gak ngobris saya ngomong gini gak ngobris diem aja malan doa yang bagus siapa ya kalah lah akunya raja saya tanya kabur baru istri berbuat baik baru tenang lagi tenang lagi disitulah kak Panda. datang paham ya mau ya iya <tuk> yeah. beda kalau begitu karena waktunya sudah menempuh empat jam mau nanya nanya apa kan <tuk> kemarin itu saya hari Senin itu kan mulai hawlhat ya pak Ustaz pas malam sholat hmm. hajat itu Iya, yeah. saya tuh berdebar kencang ya sampai sholat dari sholat taubat, sholat es, eh, sholat, sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, sampai sholat wikir, ya Sampai saya jalanin yang apa, Pak Ustadz bilang gitu, tuh uh berdebat tuh sampai pagi tuh. Nah, uh -huh. kan, saya dapat kabar terus siangnya, uh, kabar apa? Bapak mau ke rumah. Mau bayarin rumah yang kamu mau beli Oh yang itu, itu mah udah udah, udah ini udah cerita gitu Iya makanya kan Itu kan keajaiban ya Buat eh. saya gitu kan mm -hmm. Saya udah bahagia banget Sampai sekarang ya. saya bahagia oh, Iya kalau udah bahagia mak Bersyukur, bikin among ngamong among Enggak ngamong, enggak pernah ngamong Ya kalau bikin ngamong-ngamong tuh gimana hmm. e, Tahu sholat aduhnya gak ayat terakhir? surat ad ayat terakhir. Lupa apa? pak Ustaz. Ba ma bini mati faha, Maka dengan nikmat Tuhanmu, enggaklah kamu menyatakan dengan bersu, bersyukur. Apa artinya bersyukur itu? Ya seperti uh, ketika dapat sesuatu, contoh bisa beli mobil, bisa beli rumah, bersyukur dengan among-among, bukan among-among ini bukan memberi ya, ya, anak yatim ini. sedekah lah itu intinya. Iya itu Pak Anak-anak kecil itu kalau di kampung-kampung kan -kampung among-among bersyukur ah, lah Iya ya, seperti itu buatlah bapak mensyukuri nikmat Allah ya. Iya ya, saya seperti ya. saya, saya ya. seperti itu Pak Ustaz Allah tuh, pak. Iya, itu mang disebutkan. Iya, itu jangan Saya selalu seperti itu Pak Ustadz, nah jangan disebutkan Ingat, Saya selalu seperti itu Pak Ustadz, jangan disebutkan ucapkan insya Allah Nanti langsung dimudahkan lagi nah, Nanti kalau saya tanya, Ibu nanti, ayo Ibu bersyukurnya gimana? Hasilnya dikasih sama Allah sekian ratus juta, banyak Bersyukurnya gimana? habis ratus ribu ya itu belum itu, belum 10% lo kalau mau bersyukur itu eh hey. hey, hey, hey, hey. iya insya Allah pak ustad bisa iya iya insya Allah aku, bisa aku buktikanlah kepadaku mana janjimu CEE hey, hey. happy happy biar lagi nah, ya, terus, jangan happy pak ustad terus <tuk> gimana kabarnya ini mau ngomong aja berat banget, apalagi senyum senyum gak? Kan? cuma gitu doang, harusnya senyum terus bahagia terus senyum itu meningkatkan tuh tubuh, menandakan energi positif positif coba ibu dengan suaminya atau dengan anaknya ketika suaminya tanya kepada ibu, ibunya meremu terus, kemana meremu terus gini semua terus, tak bisa muter tuh mukanya masam terus ya, cepet, tau juga, sepet, cepet dan gimana juga, gimana enggak? Kalau senyum terus ya enak, enak coba. Kalau saya isi kalau saya gitu, tapi... tapi ya harus ini, besok harus ini ya. Jangan-jangan mana, gimana enak enggak juga? Ya terus, enggak enak lah. Mohon maaf, enggak enak. Semua terus, saya enggak enak. Tuh, kalau jemang, jemang, jemang. Jemang, gitu. Pak Ustadz nggak ya, kita berdua tak. Ngeri Yang <laughs> nah, patuhnya Ibu tadi yang tanya Jangan gitu Kalau ini sedekannya banyak Jangan mana-mana nah, <laughs> Ini, ini usah Oh tu Gak <laughs> ada sejujurnya <laughs> nah, <mau yang> <laughs> <laughs> Itu maksudnya begitu ya Senyum iya, iya. ya Ibu Siapa yang mau nanya Pak Samin Pak Sintiman Iya siapa yang mau kemencet ya, siap, ya. Mau pemijit, ya. Yang laki-laki, saya saya peminjam, saya juga bentar lagi. Mau ini tinggal menunggu satu, dua, tiga, langsung nabung ya, Sampai. Pak Budi. Suprian, sup, suprian, suprian, suprian, supriyatna, kalau supriyatna, supriyatna, supriyatna, Budi, supriyatna, supriyatna, hmm -hmm. tinggalnya di mana, Pak? Di ya. Jamban, Pengamannya? Lampung Utara, mana? Pungmayang. Tampung, Tampung Utara. Ya. Hmm. Pernahnya apa? Masih karyawan bank statan. Hmm, yang yang di karyawan itu? Iya tadi. Yang di pabrik apa namanya? Pabrik kertas. Oh, oh, oh. Ya udah segera ke. Amal palsu sungguh, sungguh ya bungsu nah, ya, ya. bu. gue jangan jangan apalagi laki-laki lo jangan kalah sama ibu-ibu apalagi dengan ibu asma yang muda tua nah, sama ibu saud yang udah nenek-nenek jangan kalah masih laki-laki tapi ingat ibu juga ibu asma jangan kalah jangan jangan lihat saya tua emang fisik saya tua tapi tua saya juga muda seperti umur 7% juga satu panti ya bu ya bu asma ya gitu ya Langsung, ayo sih kalau mau lomba lari nah, gitu. Tapi ya jangan nantang Pak Budi lomba lari juga Ibu ya pasti kalah Ajakin aja lomba lo masak pasti menangnya kita gitu ya Ibu, apa ya Ya Pak Budi ya, semangat ya Ayo yuk Coba saya so, mau tanya lagi Gak ada kan ya Kalau gak ada, Ibu Bapak amalkan praktekan dengan sungguh -sung. Sungguh praktekan jangan sia-siakan waktu jangan abaikan waktu sungguh-sungguh Pak Wijat mau Ayo sungguh-sungguh Pak Lepryadi itu Yap. semuanya semuanya saya nggak mau nyebut satu-satu ya capek lah mulutnya lah. nanti waktunya habis atau jam 12 belas jadi Jumat kan banyak jadinya, jadinya Ibu Jueria, roh ha, roh, roh, roh, no. <tuk> ya, Ibu Nuni Mulyani ini mana? Gak pernah ngeliat itu videonya Cuman gambar doa Ibu Nuni Muliani ini gambarnya mana? Ibu Darti gambarnya gak ada Ibu Jaro, apalagi Pinteran itu, orangnya kemana itu Yang penting, eh ini Ini nih ya Kalau videonya dimatiin audionya dimatiin dihidupin HP-nya, mau ditinggal masak, mau ditinggal pergi, tinggal rubik, ketahuan nggak? Nggak ya, ya, kan? Enggak. Jadi kalau yang udah, -udah dihidupin, walaupun tapi nggak ada videonya, nggak ada suaranya, wis, dah! Tandanya, nih contoh nih, saya matiin video. Oh Ustaz. tadi tadi ada, ganti mau kena. Ganti kerudung. sama gitu, ya, mana ibu nih. Halo. Ya, videonya diadain, diadain jimat, dulu gini jangan dimatiin. Malu, malu. Jangan malu. Ibu malu kalau ibu satu ibu telanjang beling kampung, ibu maksiat itu baru malu, ya. Ibu giba baru malu tuh. Ibu mau minta baru malu tuh. Nah, Ostaad. kalau kepanat gitu, orang cantik gitu, wah cantiknya kayak putri solo. Iya. <ganti> Dia kayak putri solo. Cantang enggak staf putri solo? Enggak usah. Dia tahu kok asal ngomong aja. Saset. Hmm. Tadi itu ya suami dapat uang. Bilang ke dapet. saya, Bu, dapat. Kan udah sembuh kan? Sudah. Suami sudah. udah suami itu dapat nah. uang, tapi itu lagi ngobrol pagi itu, dapat bu, ayah tuh dapat komisi jadi dari tukang besi seratus, eh sembilan ratus, itu seratus sangat banget sembilan ratus juta, sembilan ratus ribu, alhamdulillah kata saya tuh ya, terus hmm. tapi bu, tetangga saya tuh lagi butuh uang juga buat kontrakannya jatuh tempo, Beberapa? dia mau pinjam uang ribu tiga setengah, ya udahlah kasihin aja ke dia dulu kata saya tuh. Uh, terus? Ya udah, tadi kan Tentu sudah saya juga nggak pegang uang Ya, <laughs> kan, ada, ada sekelan, ya kan, udah lah, kan, apa yang diceritain? Ya udah, <laughs> ngapain diceritain? Ya kan, Jangan katanya kan gajaiban Gajaiban kan lagi hmm. saya nggak dapet duit Tapi oh. kan kata-kata Membahagiakan orang lain Iya yeah. Dan uh, uh. kan saya ambil itu Ya udah lah, kata saya yaudah, udah, ya udah, kasih diajak ke dia hmm. dulu Mungkin dia lebih sebenarnya Sebenernya ibu, ibu, ibu cantik bener loh Ibu, waktu hmm. mudanya apa ya iyalah tuh kan langsung tuh langsung wah uh, tutup <guluh> gini, gini. <guluh> gini. <guluh> <guluh> Dan, <guluh> ya makanya ya kalau dibilang ibu dulu itu sebenarnya waktu mudanya ganteng banget loh ya kan nanti empat sembilan tahun berapa <guluh> sekarang saya empat sembilan empat sembilan baru empat sembilan belum enam puluh nanti kalau enam puluh udah mati <guluh> <tuk berpikot> <tuk berpikot> yeah, udah gimana? saya masih jelita ya dok. Eh susah. Uh, e. Iya semua masih can cantik-cantik. Karena saya yang lihat itu bukan jasadnya bapak ibu. Kalau jasad bapak ibu saya nggak lihat. Yang saya lihat kenapa saya bilang cantik ini? Karena roh itu nggak pernah tua, nggak pernah muda segitu gitu terus. Perut itu walaupun di, dia masuk ke anak bayi ketika bayi ya, tetap perut itu nggak pernah Ma, pernah tua. Emang nanti Apa Ibu Nune Ketika mati Dibangkitkan begitu Enggak, jasad ini akan jadi Tidak, Jadi bangkai, enggak bukan jasad ini Ibu Enggak jelek begini Enggak jelek, enggak Begitu, enggak Ibu Siti Hadijah, jangan takut Ibu, Ibu udah tua, udah jelek, jangan takut karena hati ibu lah, kalau ibu, ibu yang bah, bagus, iya Iya, ibu ah, Ini jasad, ibu udah gak berguna, nanti yang berguna apa? Ruhaninya beriman pada Allah, ketika dibangkitkan, iya Orang memandang memandangus cantiknya, Masya Allah cantiknya Paling tercantik di dunia Ibu Siti hadit, siapa bukan ini? Kan yang di dunia itu jasadnya palsu, betul? Betul Yang palsu, yang asal dimana? Ketika mah setelah itu jasa yang sebenarnya Ibu Sasni, "Ah, oh, itu mah jasa palsu tuh. Ini juga palsu nih. Kenapa dulu kecilnya nggak kayak gini? Nanti bentar lagi umur enam puluh, dua puluh, sepuluh tahun lagi udah nggak kayak gini, udah repot gini, udah repot kan palsu tuh. Tapi rupiah enggak, enggak. Hmm, wow, makanya jangan sedih, jangan berduka. Kalian sekarang jelek." Jangan bersedih, ya. Kalau siapa yang bilang, "Ya jangan sedih." Yang perlu pun udah istirahat, jangan sedih. Terima Anda bertukar, gitu aja. Yang punya iman. Gitu. Nanti kita bersyukur, ya. Dia kira-kira sekarang menyingkapinya, ya. Deh. Deh. Nanti malam, Pak Lefriadi, jangan bersedih, jangan berduka. Walaupun sekarang kedut jelek, jangan bersedih, tapi nanti akan jadi kan seperti Arjuna nama lewat. Tahu Arjuna nggak? Saya enggak tahu Arjuna kayak mana, tapi katanya ganteng lewat. Nih, Depriadi lebih ganteng daripada Arjuna. Ibu Sutima Sutima, jangan takut. Sekarang walaupun tembem jangan, jangan takut. Ini fisik palsu, fisik asliku ada di kolbu. Aku cantiknya lebih cantik daripada Luna Maya. Gitu. disetuh kenapa karena senyum-senyum sendiri memperhatikan Ustadz ya, gitu. tenang aja Bu Ibu sekarang tua orang tua nggak ada di surga nggak akan bisa masuk surga Paham? orang yang udah tua seperti ibu nggak akan masuk surga karena orang seperti biar sekarang ini nggak akan masuk surga di surga bagus-bagus nanti ibu akan cantik seperti siapa? Bidadari oh Bidadari kalau ayo Ting-Ting, Dewi Persik, Luna Maya, Cita-Cita itu -cita, Ayu nah, hemat, Bu, nanti Bu sama Ibu Tenang aja, nanti Bu langsung Nih loh, fisik saya yang asli loh. Insya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jam 8 layan. jangan telat Jam 8 jangan telat, dahulukan udah masuk Nanti ayu supaya bercerinya gak Jangan tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Selamat ulang jumatan sebelas. enam belas. Assalamualaikum semua.